Assalamualaikum Ayah, warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda sedang menyaksikan MAJ Special report, pemirsa. Dalam rangka kegiatan hari berdiri MAJ yang ke 1 bersama saya sudah ada uh, ketua pimpinan, ketua pimpinan, <tum>, ketua, pimpinan. <tum>, ketua pimpinan ulang dari sini, ketua pimpinan.